Bangsa ini akan dikalahkan pada saat itu. musuh yang ada di hadapan kita lebih kuat daripada musuh yang ada di Rohingya, musuh yang ada di Suriah. Ini pernyataan ketua majelis ulama kalau sekarang muinya di Suriah, namanya Muhammad ar Ar-Rahji. Musuh kau wahai bangsa Indonesia, kaum muslimin di Indonesia lebih kuat daripada musuh kau. Maka sekali lagi kekuatannya ada pada Ya ummati. Orang yang bertakwa selalu melakukan satu aktivitas. yang di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-istima yaitu mendengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladziina ahsana. hadahumullah wa hum ulul Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 18. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mendapat petunjuk Allah. Pak, walaupun kita paling kaya sekota malam, mempunyai segala materi, tapi ingat kalau tidak mendapat petunjuk Allah, menjadi orang yang paling susah dunia akhirat. Tapi sebaliknya, kalau dia mendapat petunjuk Allah, walaupun orang miskin, dia akan bahagia dunia akhirat. Ayat ini mengatakan orang yang mendapat petunjuk Allah mempunyai dua kemampuan. Kemampuan yang pertama yastami'unal punya kemampuan mendengar al -koul. Apa itu al -koul? perkataan yang benar. Yang kedua, kemampuan yang kedua, fayatabiuna ahsana bisa mengambil yang terbaik daripada Alkohol yang mampu dia dengar. Imam Nufudin, Hari ini telinga kita sensitif dengan alat yang namanya HP Android. Orang makan kerupuk di Amerika keruk-keruk suaranya kedengaran. Paku jatuh di Afrika kerincing kedengaran. HP Android kita. Telinga kita sibuk, semua kita dengar. Subhanallah justru Alkohol tidak bisa kita dengar Sensitif Sampai pada puncak sensitif Tapi justru alkohol Tidak ditengar Mbak saya ingin sampaikan kepada Antum mereka yang Membuat komputer Berjanji Tidak ada rumah Yang dibangun di muka bumi ini Kecuali di dalamnya ada komputer Janji mereka diperbaharui, sumpah-sumpah mereka diperbaharui. Tidak ada meja yang dibuat kecuali di atasnya ada laptop. Janji sumpah ini diperbaharui lagi. Tidak ada manusia yang berjalan di atas bumi kecuali mempunyai alat yang namanya HP, Android, 4G. Heh? Supaya apa? Supaya tidak yasnameunalkol tidak mendengar perkataan yang benar, perkataan yang bermanfaat hati-hati pak ini ciptaan mereka mari saya ceritakan kepada antum sekalian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Luqman surat 31 surat 30 ayat 6 alladina Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat 31 ya surat 31 Nah kita lihat asbabun nuzul ayat ini Seperti apa ya surat 31 ayat 6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman <tuk> disebutkan di, di masa itu ada seorang, kafir Quraisy tokoh. Dia setiap hari pekerjaannya berada di pusat keramaian kota Mekah. Yaitu di sekitar Kaabah. Apa yang dilakukan? Survei. Apa yang dia survei? Dia melihat. Kalau ada pemuda yang taloyan, sebelumnya dia menyembah berhala, sekarang mulai Islam sebelumnya minum homar, sekarang tidak minum homar sebelumnya foya-foya, sekarang takut di diambil sama dia, dibawa ke rumahnya rupanya di rumahnya dibangun seperti studio pemuda tersebut didudukkan di kursi empuk kemudian dia begini, keluarlah seorang penari dangdut, ya, dengan satu pengiring gendang Kemudian dalam keadaan mendengar musik ini, Pemuda ini dibisikin. Ngapain ente ikut Muhammad? Diajarin solat, jihad, ya, puasa, hidup sulit. Tidak bisa foya-foya, mending kau tinggalkan. Di sini full musik. Setelah mereka berubah, besok dia ambil lagi. Pemuda lagi terus. Maka turun ayat ini. Waminan nasi mayas dari lahwal hadis liyudilukaan sabillillah ibi koir elam. Ada di antara manusia menggunakan lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Lahwal hadis itu apa? Yang paling pokok alginah awil musik musik. Kemudian makin canggih zaman di, di, di, dimodernkan ya diperbaiki lagi menjadi film dibuat lagi menjadi biskop disempurnakan lagi jadi TV disempurnakan lagi jadi video terus makin bawah internet WA Facebook kita jangan lugu kenapa mungkin di sini banyak arema kenapa pertandingan bola itu kok dimulai sebelum asar, diakhiri setelah isak. kenapa? jangan lugu kita disengaja kalau mereka itu yang mengadakan panitia pertandingan bola itu takut kepada Allah, main bola habis isak sampai subuh, atau mulai jam 7 pagi sampai dohor, tapi kenapa? li yudin sabi lillahi untuk menyesatkan kita sehingga, tidak sholat asar wala sholat Kenapa sinetron yang bagus-bagus yang disukai ibu-ibu pas adan donghor? Kenapa? Disengaja liu dilukaan sabillillahi bi elam. Kenapa film-film karton yang paling disukai anak-anak pas adan maghrib liu dilukaan sabillillahi bi koyri elam. Imanu rahimakumullah dan menurut penyelidikan beberapa aktivis Muslim ternyata lahwal hadis itu makin kesini makin murah makin mudah diakses makin besar daya rusanya bagaimana cara untuk menghindarkan ini yastami'un al-kaul mendengar perkataannya yang baik mendengar itu input data termasuk artinya membaca, al tidak ada al kecuali yang paling utama kecuali ini yang pertama, ciri seorang muslim ciri seorang mu'min iman fiddin rahim banyak maaf, saya tidak bicara kaum muslimin awam hatta aktivis mahjid. hatta aktivis islam hatta yang lima waktu di masjid oke, solatnya mumtaz, puasanya mumtaz. tapi kalau sudah untuk baca Al-Quran bawah standar kecuali mereka yang diberi rahmat oleh Allah SWT iya apa enggak? kami survei dan saya keliling kota di bawah standar oh, kalau 2-1-2 takdirnya paling banter monas goyang Paham no? mau apa kau tahkibu syariah tegam hukum Allah Al-Quran habis menjadi hukum with mocha Quran Dere. yes, dami oh, ciri orang yang mendapat petunjuk tidak main-main Al-Bernamis Al-Yawmiya Al-Muhimma Inda Sahaba. Dengarkan program hidup yang paling penting Di dalam kesaharian sahabat Kiraatul -Quran. Kira Quran Ini yang pertama yang kedua, fayat tabiunah ahsana. Dari apa yang dia baca, dia mengambil yang terbaik, kemudian dijadikan landasan kehidupannya. Ustadz, kenapa saya baca Al-Quran ini kok tidak bisa menjadi landasan kehidupan? Saya nggak dapat apa-apa. Illa -apa. wa capek. Kenapa? Karena kau tidak mengambil sesuatu. Kau baca Qurannya seperti mahasiswa pelai grup mahasiswa playgroup balita biasa mengeluarkan kata-kata yang tidak difahami pak kalau saya menyimpulkan dari kisah para salafus maka saya mengambil satu kesimpulan, pekerjaan utama mereka yang paling sering dilakukan baca Quran, dan yang kedua kalau mereka baca Al-Quran tiga organ tubuhnya berfungsi Al-lisan bit bittacuit al-akal tafsirul maani menafsirkan hati apa pekerjaan hati atta ta'assur siap menerima nasihat kalau baca Al-Qur'an menangis acib aktivis muslim tak ambil masjid acara pernikahan waktu makan soto atau nasi kebuli ada musik uh, bukan uh, diiringi di suara Al-Qur'an kebetulan apa Uh, kaset ya, ya, suara Alquran, ayatnya berbunyi Inna jannah maka natsir soda litta'ina ma'aba la bisina fihha akaba la sharaba illa hamimawagasa. Ayat ini menceritakan tentang menu makanan utama di neraka. Minumannya air mendidih, makanannya gosak, tahu gosak, campuran darah dan nanah. Itu dia mendengar sambil ketawa-ketawa, tambah satu lagi. Baca Al-Quran tanpa hati. Dan ini kondisi kaum Muslimin hari ini. Maka apa yang terjadi? Suriah diserang syiah. Palestine diserang Yahudi. Rohingya diserang Buddha dan sebentar lagi, ya tempat kita akan diserang ya mu mungkin banget diserang kaum muslimin Suriah ini memahami islam, Al-Quran lebih bagus dari kita, orang Arab, orang Palestina itu Pak. saya pernah ke sana kira-kira satu pekan apa aktivitas utama anak-anaknya, kalau libur sekolah, libur uh, soifi, yaitu libur musim kemarau, apa yang mereka lakukan mereka pulang dari pondoknya, pulang dari sekolah Masuk masjid selama tiga bulan Tidak keluar Keluar, ada yang hafal tiga juz, Hafal dua juz Dan lain sebagainya Hebat, tapi masih punya kekurangan ya. Al-Quran belum mendarat Rohingnya kenapa diserang? Karena mereka melupakan Al-Quran Maka Iwan Fiddin Rahimahkumullah Bangsa ini akan dikalahkan pada saat musuh yang ada di hadapan kita lebih kuat daripada musuh yang ada di rohimnya musuh yang ada di Suriah ini pernyataan ketua majelis ulama kalau sekarang muhinya di Suriah namanya Muhammad ar-rohji musuh kau wahai bangsa indonesia kaum muslimin di indonesia lebih kuat daripada musuh kami maka sekali lagi kekuatannya ada pada Al-Quran nomor satu Pak banyak maaf ya. Mari kita baca satu ayat. <tik> ya karena ada yang mencatat, biar ya, saya carikan ayatnya. Lupa saya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat 81. Ayat 26 sampai 29, apa kata Allah? Fa Kalau ayat ini pernah saya sampaikan mungkin 3-4 bulan, saya ulang kembali. Fa eh, lu mau kemana? Bom. kau mau kemana? Kata Allah. Kau sibuk. Min malang ila Surabaya, Surabaya balik malang selalu 20 tahun yang dikorbankan Quran pagi dari rumah, ngantar sekolah anak, ke tempat kerja, kembali ke rumah 25 tahun yang dilupakan Al-Qur'an selalu di setiap acara yang dikorbankan Al-Qur'an datang teman, lupa Al-Qur'an diajak makan, kuliner, lupa Al-Qur'an ada WA, lupa Al-Qur'an fa'ayna kau mau kemana, bang? in huwa illa alamin pak, saya ditanya oleh beberapa aktivis muslim Ustadz, solusinya bagaimana menghadapi kekafiran? Kembali kepada al cara baca Quran kita masih primitif. Nomor satu, kelas. Nomor dua, apa ciri orang Islam? Yaitu selalu melakukan Al-Indar. Apa itu Indar? Memberi peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Surat Al-Mudasir, ayat 1-3 ya ayuhal mudassir kum faandir warobbaka fakabir. coba apa kata Allah eh orang yang berselimut yang ada di rumah keluar kau dari rumahmu beraktivitas. apa yang harus aku lakukan ya Allah faandir beri peringatan warobbaka fakabir supaya mereka membangun kehidupan atas sendi-sendi membesarkan Allah Pak, ba ba banyak maaf Semangat indah kita tumpul hari ini Akhirnya apa? Di gang, gang kauman ada lokalisasi Di belakang masjid Jami ada bandar tokel Di perkampungan kaum muslimin, sekolah-sekolah Islam Di sekitar SDIT-SDIT ada bandar narkoba HAT! di rumah kaum muslimin ada kemaksiatan. sekarang di Surabaya lagi ngetren pak di komunitas kaum muslimin ada satu rumah disewa oleh orang Kristen dia pertama mengadakan bimbel gratis apa bimbel? bimbingan belajar sambil belajar musik lama-lama diajari lagu Kristen lama-lama di Kristen kenapa hal itu terjadi? karena kaum muslimin tumpul al-indar memberi peringatan Kemarau, dasar, ustad memberi peringatan itu pekerjaan siapa? Mari saya tunjukkan satu ayat. Coba buka surat Al-A'raf 164, 165. 164, 165. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Surat Al-A'raf saya lihat dulu pas saya 164 dan 165. Surat ketujuh sudah dapat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman surat al-a'raf wa'idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qawman allahu muhlikuhum au muabdibuhum adaban syadidan qalu ma'adhirata ma'adhirata ila rabbikum wa'ala'allahum ya ayat ini menceritakan kondisi Bani Israel ada satu negeri di Bani Israel setelah Nabi Musa meninggal banyak kaumnya meninggalkan acara Nabi Musa tidak taat kepada Allah dan meninggalkan Taurat mayoritas menjadi ahli maksiat mayoritas 90% kurang lebih Alhamdulillah masih tersisa sekitar 9% yang masih taat kepada Nabi Musa taat kepada Allah dan taat kepada kitab Taurat 9%. Cuman saya mereka tidak mau melakukan al-indar, menghabiskan waktunya di masjid. Yang penting anak baca Taurat, Taurat bisa sholat Urusan di luar masjid bukan urusanku. Aku masuk jana yang masuk jena sendiri. Ada kelompok yang ketiga 1%, anak muda, tetapi dia taat kepada Allah, taat kepada Nabi Musa Selalu melakukan indar peringatan, ya. Dia mendatangi kelompok yang pertama sambil mengatakan, kilo jangan kau tinggalkan ajalan yang diajarkan Nabi Musa." Kelompok yang kedua, yang taat kepada Allah tapi tidak memberikan peringatan, hanya ada di masjid saja. Dia memberi peringatan kepada anak muda. Eh, anak muda, lima tadi dunia kau man, Allahumma Adaban sadidan. Eh anak muda, ngapain lo? Buang-buang waktu memberikan amal ma'ruf kepada mereka yang maksiat. Allah itu pasti mengadap mereka dan membinasakan mereka. Apa jawaban anak muda? Ma'adiratan ila rabbikum wa Eh, senior kami Guru kami, bapak kami yang mengajarkan kepada kami untuk taat kepada Allah tapi tidak mau berdakwah. Ketahuilah, kami berdakwah. Kami melakukan amal ma'ruf ma tujuannya cuma dua. Yang pertama yang paling utama ma'adiratan ila rabbikum sebagai pelepas tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Pelepasan maknanya apa diantara hal yang akan ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat? Eh, ente tinggal di mana? Malang. Apa aktivitasnya? Bikin proyek. Jual bakso. Hanya itu? naam ya Allah, jawaban yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Jawaban yang diinginkan oleh Allah pekerjaan saya ya Allah, amal naik mungkar. Saya bisnis, saya dagang. Saya mengajar profesi yang saya lakukan supaya bisa melakukan amal ma'ruf naik mungkar. Ingat, Pak, maka para ulama mengambil satu kesimpulan: ayat ini sebagai dalil bahwa amal ma'ruf naik mungkar dan berdakwah, dan indah memberi peringatan: pekerjaan semua kaum muslimin bukan hanya pekerjaan ustadz. Wala la'allahum yatakun tujuan yang kedua kata anak muda tersebut supaya mereka bertakwa antum tahu kata-kata la Allah la'allah itu jauh mugu bertakwa kalau enggak, enggak apa-apa yang penting saya bisa rotan ilah rabihkum jadi berdakwah ini tujuan utamanya untuk apa? untuk kita tapi apa yang terjadi? pak, saya bacakan ayat keduanya 164, 165 apa kata Allah? setelah anak muda ini memberikan peringatan kepada kelompok yang pertama yang maksiat, apa kata Allah? dan mereka meninggalkan peringatan tersebut aku ajab kelompok ketiga 1% anak muda yang melakukan dakwah aku selamat yang dolim aku siksa Saya buka tafsir Ternyata yang disiksa Kelompok satu dan kelompok dua Haji Kelompok satu kenapa disiksa? Karena maksiat Kelompok dua kenapa disiksa? Karena melakukan maksiat Maksiatnya apa kata ulama? Maksiat itu Maksiatnya sekut Sakit Minas sakiti. Tahu sakit apa artinya? Membisu seribu bahas hari ini kondisi kita hati-hati kenapa tsunami terjadi kenapa banjir besar di Aceh terjadi teman saya relawan di Aceh seorang dai. banjir kemarin bukan tsunami tahun kemarin ya dia kirim WA sama saya Ustadz, Ustadz gak kesini gak apa-apa memang saya di Aceh, saya gak bisa anu, dakwah tapi ini saya akan ceritakan fenomena. Tolong sampaikan kepada kaum muslimin. Fenomena apa? Ustadz tahu kenapa mereka diserang. Ustadz tahu bangunan di antara bangunan yang paling banyak yang hancur masjid Dan mahcid di, hancur, di Aceh itu ngetom-ngetom loh -ngetom, pak. Kalahin jalibari. macetnya masuk Allah hancur. tahukah Ustadz kenapa? Subhanallah di Aceh kalau ada yang sholat sedikit sekali. Banyak di antara mereka. Sholat. Hatta majidnya sudah hancur. Rumah mereka hancur. Mereka tinggal di kema-kema bersama relawan. adat main bola. Kecuali sedikit di antara mereka yang mendapat petunjuk Allah. Ustadz. Ada lagi fenomena yang lebih menyedihkan. Apa? Kata dia. Itu ibu-ibu dan anak-anak saya kumpulkan. Saya tanya. Rukun iman itu ada berapa? Tidak ada yang tahu. Padahal saya keluarkan duit singgisoh dapat seratus ribu ace, ace loh ini serambi duduk malang karena situ seri, serambi Mekah kini emana <tuh>. fitdin rahim aku mau yang kedua ciri seorang Muslim melakukan inter peringatan kalau ini tidak dilakukan hancur kita sebagai seorang mukmin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf 'anil munkar wa Kenapa kita ini disebut oleh Allah sebaik-baik umat? Surat 3 ya, ayat 110. Kenapa? Karena mempunyai ciri amal ma'ruf nahi munkar. Sekarang ditinggalkan oleh apa? pernah saya ceritakan mungkin ya, di Surabaya ada satu masjid Alhamdulillah masjid itu dihancur hancurkan karena pelebaran jalan ya mungkin diganti di tempat yang lain biasa Surabaya ini lagi mengembangkan kotanya bagian utara itu sampai menuju ke laut ada perumahan ada satu masjid Subhanallah di Surabaya orangnya sholat lima waktu Mari, sholat, baca, subhanallah, subhanallah, subhanallah. cuman sayang di emper sebelah kanan ada halakau orang main judi halakau itu kan keliling berhadap-hadapan itu halakau ada halakau katul quran, halakau katul dikir halakatul judi di emper sebelah kiri halakau minum homar itu orang yang abis sholat keluar melewati halako hop judi permisi sing metu nomor piro memas eh? kemudian dia melewati halako apa homar homarnya merek apa kalau tidak punya gelas tak pinjami gelas di rumah hilang semangat amal ma'ruhnaim ma mongkar mustinya apa yang mereka lakukan dia ambil botol tutupkan kepala mereka ini majid bom tapi sekarang sudah banyak maaf ciri yang kedua ciri yang ketiga rahimakumullah ini ciri-ciri yang hari ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin cirinya banyak, 70 ciri ciri orang yang beriman saya ambil yang hari ini ditinggalkan yang pertama Quran. banyak maaf di zaman Umar Ibn Khotob itu kalau Umar melewati satu khut, kebiasaan Umar Ba'da solatil mahrim, hatta solatil isya dia lewat dari satu lorong ke lorong ada orang ngaji Quran, Alhamdulillah negara ini akan maju dia lewati lagi, ada orang baca hadis satu rumah bapak baca hadis, didengarkan oleh anak istrinya negara akan maju, terus tiba-tiba Umar sampai di satu rumah di rungkono, apa Quran apa enggak? duta umar naik dilihat ada seorang duduk di kursi goyang, di depannya ada penyanyi dengan di ini seorang penabuh gendang. apa kata umar ya aduh Allah negara hancur gara-gara kau hari ini terulang hanya karena satu orang nyanyi di satu blok kata umar, negara hancur sekarang perhatikan yang baca quran mungkin satu di satu blok. Satu rumah tau. Iya apa Pak. Ustadz. Kalau anak kami enggak mau baca Al-Quran. Bolehkah kami pukul? Ya boleh. Boleh. Pak hati-hati loh. Banyak orang tua hari ini terkena aliran pemikiran sesat dari barat. Apa itu? Jangan memukul anak. Biarkan anak menemukan jati dirinya maksudnya jati diri itu menjadi kafir kalau dia tidak ke masjid, pukul masjid bayi saja umur 10 tahun, anak-anak ya tidak sholat, dipukul kalau sudah 20 tahun tidak sholat, dia dihajar dia membaca Quran, pukul tapi apa yang terjadi hari ini bapak-bapak minasakiti membisu seribu banyak oh maaf ini kita tidak usah ngaji tinggi-tinggi yang ini yang penting ini oke okay, yang ketiga masih ada waktu berapa ada kurang berapa menit 10 menit yang ketiga apa ciri orang yang beriman cirinya adalah melakukan amal nah, Allah subhanahu wa taala berfirman wa amalum surat 9 ayat 105 katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Islam kepada semua manusia beramalah kalian karena yang ditimbang yang diukur nanti amal bukan ilmu ah amal bukan ilmu mari ayat yang lain Allah subhanahu wa taala menjelaskan di alinea terakhir lima ayat terakhir di dalam surat al-Mursalat Ya atau 7 ayat terakhir apa kata Allah? Innal muttaqinafidil alim wa ayun wa fa wakihamin yastahun uluas robuhani eh, ambima kuntum tak malun. Coba lihat sesungguhnya orang-orang mutakin akan mendapatkan jana penuh naungan dan mata air. Mereka dikasih buah-buahan seperti yang mereka inginkan. Mereka makan dengan minum dengan segala nikmat, Bima kuntum ta'amalun. Itu semua diberikan bukan karena ilmumu. Tapi karena amalmu. Amal. Tapi apa yang terjadi hari ini? Apa kata Syekh Abdullah Azam? Hari ini muncul orang-orang al-ilmu bila amal. Ilmunya banyak. Pengajian, min pengajian ilah pengajian. Pengajiannya hari Senin sampai hari Senin. Min Subuh ilah sobo maaf amal satu penyakit kaum muslimin ada mustisar minal amal lihadatin virus yang paling berbahaya tidak mempunyai kepedulian untuk melakukan amal kenapa hal ini saya sampaikan bapak-bapak sekalian Pak ba apa kata Allah Subhanahu wa taala apa kata kata ulama apa kata ulama Ma'amar Allah bi illa syaiton fit wa fil Apa kata ulama? Setiap Allah menyuruh amal, ya, memerintahkan satu amal, itu setan akan berusaha untuk kita tidak melakukan amal tersebut. Yang kedua, kalau toh kita melakukan amal, setan akan mengajak kita untuk berada di dua titik istimewa: at tafrid awil ifrod apa itu at-tafrid? berlebih-lebihan ifrod meremeh-remehkan contoh perintah sholat ada orang yang meremeh-remehkan sholat atau enggak sholat atau sholat dohornya assalamualaikum asah ada yang kebalikannya jadi setan selalu berada di dua pos mengajak kita untuk meremeh-remehkan atau berlebih-lebihan. Allah. Oh, oh, oh. Setengah jam, berlebih-lebihan. Contoh, yang kedua jihad. Kalau sudah ada perintah jihad, kita tidak bisa diperintahkan oleh setan untuk meninggalkan. Kalau toh kita mengamalkan, setan akan membawa kita berada di dua titik ekstremitas. Meremeh-remehkan jihad, kemudian buat pernyataan ada ada jihad. Haji meremeh jihad tidak ada harus ada izin khalifah atau hilafah haji jihad itu untuk menegakkan hilafah kalau izin hilafah jihad bagaimana jihad dulu baru ada khalifah ini meremeh atau ada lagi yang mengatakan jihad ada harus izin ulil amri iya kalau ulil, ulil, ulil amri dia takut kepada Allah ulil amrinya menegakkan hukum Allah ulil amrinya gaya hidupnya kalau ya orang kafir Hukumnya hukum syaitan, gaya hidupnya membawa kita menuju neraka. Kalau ada orang yang berzihad dikatakan teroris, mau izin? Abadan, nggak akan diizinkan. Ini kebodohan yang paling bodoh. Ini sebenarnya luapan daripada meremeh-remehkan jihad, tafrid, godaan setan, atau ifrot berlebih-lebihan, jihad semuanya dipateni. Semuanya dikafirkan, tidak nah, boleh. Tidak mau mempelajari fikir jihad. Jihad ada fikihnya dan fikir jihad lebih tebal dari fikus salat. Kita nggak tahu karena setiap hari ustad hanya menjelaskan fikus. Fikus salat tidak, tidak menjelaskan fikus jihad. Fikus jihad tebal. Ah, ini namanya tafrit. Ah, begitu juga dengan amal. Bapak-bapak sekalian, saya ingin menyampaikan kepada antum secara garis besar. insyaallah detailnya saya akan sampaikan nanti malam jam sembilan menurut akidah ahli sunnah wal jamaah iman itu terdiri dari tiga perhatikan pak al-ikrar ik bil lisan nomor satu eh, al-ikrar bil qol membenarkan dengan hati ya. al kaul bil lisan mengucapkan dengan lisan al-amalu bil jawari menurut akidah ahli sunnah wal jamaah amal bagian daripada iman Itu ahli sudah wal jamaah. Koul, al -koul bil -lisan. Kalau nggak ada, nggak ada amal, nggak ada iman. Contoh, kenapa Rasulullah bersikeras pamannya Abu Tholib supaya mengucapkan syahadat? Kurang apa Abu Thalib Hatinya bersama Nabi, bantuannya kepada Nabi, terbantuan terbaik yang didapatkan Rasulullah pada saat itu Abu Tholib. Tapi dia tidak al Bil bildisat. Nabi menangis nah, Amal Amal juga penting Mari saya tunjukkan satu ayat ya. Amal bagian Daripada iman Coba buka surat 8, Surat Maria Surat 19 ayat 59 apa kata Allah? Fakhola fa mimba dihim holfun ado ustola wataba usshawat fasau fa Setelah generasi yang baik nanti ada generasi yang jelek. Generasi yang jelek itu masuk goyan. Goyan itu artinya dua, sesat. Kalau nggak sesat, yang kedua artinya yang kedua masuk di dalam neraka nerakanya di jurang jurangnya di masuk sumur sumur goyang jadi sumur goyang goyan, sumur di dalam jurang di neraka kepada siapa? Aduh wa taba kepada kaum muslimin ini untuk orang islam loh ini yang apa? tidak mau melakukan amal menyiia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu meninggalkan Allah Uh, Setan menggoda kita dengan tafrit dan ifrod. Dalam hal ini, apa itu? Banyak maaf. Ini ada aliran yang berbahaya di negeri ini, muncul namanya aliran murchia. Harus tahu, bapak-bapak sekalian, aliran murchia itu apa? Mereka mengatakan bahwa ah, iman cukup. Ingat, iman cukup dengan... Iqrar bil wal qaul cukup. Ndak pakai amal, ndak apa-apa. Amal bukan bagian daripada iman. Bahaya ini, Pak. Di mana letak bahayanya? Mereka akan mengatakan, siapa saja yang tidak menegakkan hukum Allah ndak kafir. Kenapa? Karena menegakkan hukum Allah bagian daripada amal dan itu tidak akan merusak Akhirnya apa yang mereka lakukan? Terjadi musibah yang sangat besar hari ini, yaitu mereka menjadikan mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Pemimpin yang dolim. pemimpin yang gaya hidupnya menginjak-injak Al-Qur'an. Gaya hidupnya menghina ulama dianggap sebagai ulil amri. Ini aliran burji. Bisa difahami Bapak-bapak sekalian? Detailnya nanti kita bahas nanti. Hati-hati, dan tidak ada yang paling senang terhadap aliran ini kecuali orang kafir dan antek-antek kekafiran. Hukum yang ditegakkan bukan hukum Allah. Pak, tidak ada penghinaan yang paling besar kepada Allah, kecuali seorang Islam waktu sholatnya mengatakan, Wajah tu wajih lilladi. Apa? inna solati wanusuki wa mahyaya wa mamati sesungguhnya hidupku matiku semuanya untuk Allah tapi waktu besoknya di siang hari gaya hidupnya diatur oleh hukum-hukum hukum Allah Subhanahu wa taala penghinaan yang paling besar hati-hati ini aliran murjiah Murjaa sedang melanda beberapa negara Arab dan sudah mulai masuk ke sini. Terus bagaimana? Saya sarankan ngaji akidah yang benar. akidah intinya dua: iman harus ada amal, harus ada al amalu bil jawari, al-kaul bil lisan, dan al-ikrar bil Hati-hati. Dan yang kedua, aliran ini akan mengat kepada siapa saja yang mengkritisi kegoliban pemimpin yang mengkritisi pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah yang berjihad dan para mujahid dianggap sebagai teroris teroris itu gak enak loh pak jelek sekali kemana-mana buat teror ada orang dipateni teroris mujahid dikatakan teroris ada satu mujahid besar, diakui oleh banyak ulama sebagai mujahid besar kama Nasabu semuanya kita serahkan pada Allah Usama bin Ladin dianggap apa oleh mereka? kila benar anjing neraka kenapa? aliran murji'ah maka Iman Fiddin rahimahumullah ya, banyak maaf uh, masih kurang yang bisa saya sampaikan nanti detailnya, khusus kita akan bicara murji'ah jam berapa saya? mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya kesimpulannya tiga ciri orang yang bertakwa satu selalu al bil mendengar perkataan yang terbaik yang kedua al indar selalu memberikan peringatan yang ketiga selalu melakukan amal dan menganggap amal bagian daripada iman sudah masuk waktu saya wabilai taufik wal hidayah